assalamualaikum guys kembali lagi bersama dengan Fikri Fakri channel kali ini gua akan ngasih tahu tutorial lagi guys yaitu tutorial mendapatkan uh, kendaraan-kendaraan antik yang gua miliki nih nah kendaraan antik guys yang sangat langka coy Sebel dan gua akan tunjukin dulu tapi sebelum itu kalian harus like video ini sampai sebanyak-banyaknya dan subscribe buat yang belum kita menuju 100 subscribers Oke okay, boy, itu di situ ada helikopternya. Enggak tahu dah itu dari siapa tuh. Enggak tahu dah. Raid dance namanya kalau enggak salah ya. Oke, okay, kita bakal buka. Pokoknya kan kliklah like dulu sama subscribe. Dan aktifin tombol loncengnya ya. Dan hitungan 3. 3 2 1. Buka boy. Eh, buka boy. Nah, ini dia kendaraan-kendaraan antikuan nih. Aku akan perkenalkan satu persatu nih. Dan yang pertama adalah oh bentar bentar Bentar bentar. Gua pakai senjata aja deh. Yang pertama adalah uh, apa ini? Gray eh gray silver hustler. Silver hustler bisa kalian dapatkan di nanti gua tunjukin dah tempatnya. Oke, okay, silver hustler. Ini kendaraan nenek-nenek nih, kendaraan zaman dahulu nih. Antik banget. Gua udah modif. Apa ini ke sini ya? oke okay, gua udah modif dan jadi bagus gini cuy dan yang kedua adalah bandito nah ini cuma khusus cuma dua orang nih sangat sederhana ya kayak mobil mainan nih kayak mobil ma mobil mainan nih mirip gokar cuma manfaatnya doang cuy oke okay, bandito nih ya namanya ya desain yang sangat bagus ya berwarna coklat ya Dan widi apa ini biru-biru di -bir, adalah mesinnya ya di belakang Ini lampunya cuy banyak kali tapi Kayak gak berfungsi Cuma yang kena lampunya itu Kecil banget Kalah sama motor Dan suaranya itu nih Sama-sama kayak LCR900 Nih ya ya nah. no Bentar gua besar ini Biar kalian denger nih Bentar Kita sini nih Bentar-bentar Nah sama kan, sama kan Terus belnya juga sama nih Bentar-bentar Bentar, bukan sama kan? Sama kayak 900 nih. Ini kayaknya saudaranya, aku 900 nih. Kayaknya nih, oh iya nih, saudaranya nih, kayaknya nih. Oke okay, deh, langsung aja kita bakal uh, ke kendaraan antik berikutnya nih. Kendaraan antik berikutnya, eh minggir kau. ya aduh, adalah Google. Uh, Google go ini kok, kok. Bentar, bentar, bentar gua kasih lagi dulu deh eh kok pakai Vespa jangan dah nanti aja Vespa tuh hai boy loh kok pakai Vespa lagi Aduh ini mana sih mana nih kokatnya ini? kokatnya mana nih nah dia biar kokatnya lo masih aja pakai Vespa nih bentar kita mundurin aja nih Vespa nih Hai ini gimana cara naiknya nih ini si cross Street nih juga ganggu nih mana-mana nih, mana nih? Okay. Masih ada ya. oke. Okay, gimana cara naiknya nih? Noh, masih aja pakai motor nih. Baru kita ada sini aja deh. Gak bisa, boy Nah, ini dia, nah, ini dia gokarnya nih. Gokarnya ini adalah gokart yang paling istimewa ya, uh, dengan desain seperti ini nih warnanya cuma satu nih nah dia oh, mantep nih kalau buat belok-belok tikungan tajam nih mantep ya beli aja kalau 90 derajat No tanpa rem Kalau oh, 180 derajat nih bentar bentar-bentar puter dulu nih 3 2 1 ngeng 180 derajat Oke bisa ya tapi membutuhkan tempat yang sedikit luas nah kalau pakai rem tangan nih gak ada gunanya ya kalian harus eh uh, ini. Nih. Ini cocok ya Bu buat, buat apa itu namanya? Kejar-kejaran nih. Buat main-mainan nih. Di misi kartu businis tuh kan cocok ya. Kalau dibuat pola 8 nih kayak cocok nih. Oke boy, langsung aja kita bakal kembalikan lagi nih. Dan kita akan masuk ke tutorialnya nih. Ayo boy, buka boy. Aduh, error. Bentar. Kita bakal kembalikan lagi nih. Ayo turun, Kak nih Oke, okay. yang terakhir adalah kendaraan Fag Black Fagio. Waduh, Black Fagion ya, sangat langka sekali, tidak bisa didapatkan di misi dan juga tan ya, dan dengan desain yang sangat terbaru ya. Nanti gua akan jelasin kenapa ini motor berwarna hitam, sumpah nih ya, tanpa modnya ya, tanpa mood coy. Oke. Okay. Nanti kita bakal tunjukin gimana caranya dapat Vespa yang kayak item gini nih Sama kayak yang kayak di GTA 5 tuh Oke banyak kok triknya coy masa PS2 Kalau gua pasangin di PS2 modnya nih ya Susah puyuh Jadi masalah malah. Kita bakal langsung aja ya masuk ke tutorialnya nih Untuk mendapatkan mobil hostler Ini dia Oke okay, boy, cara yang pertama kalian harus uh, pergi ke kelas Venturas untuk mendapatkan mobil apa itu namanya mobil hosteler Jadi tempatnya itu sedikit harus deskripsi nih ya. Namun untuk lebih cepatnya kalian pergi ke rumah Dennis ya, ngeded sama dia sampai 50% ke atas. Ya jadi gitu guys, kita bakal ke rumah Dennis dulu nih dan kalian bisa mendapatkan mobil ini kapan saja dan di mana saja tapi kok mobilnya hilang guys ya heran gua nih oke okay, bentar soalnya gua tadi terbang ya mungkin ngebug kali kita bakal langsung muter dulu nih oke okay, ternyata sama aja ya ya karena mungkin karena gua terbang duluan tadi di sampainya di sini cuy tadi gua terbangnya pokoknya mobilnya di sini kalian bisa ambil kapan saja tapi syaratnya kalian harus apa itu Pete sama dia sampai heart meternya tuh di atas 50 persen, 50 persen ke atas Mana nih? Ah, pergi ke akhir van, nens. Terus kalian apa itu? Nah, pokoknya yang paling atas sendiri tuh Dennis ya, pokoknya pacar pertama tuh 67 persen ya kalau gua ya Soalnya minta mendapatkan hustler ya, waduh ini kayak kecilnya Demi mendapatkan harta nih, waduh, tapi kasihan-kasihan boy-boy. Apalagi kalau dia jadi istri nih, tambah mati sih. Ocha padahal dia kaya loh Aduh, aduh, dan kalian bisa modif mobil itu, mobil tersebut di uh Oke, kita bakal langsung aja ke tempat ke lokasi band itu. Lokasi band itu sebenarnya aku bisa dapatkan di misi high noon, dan juga untuk mendapatkan spawn-nya bakalan bakal langsung aja ya ke tempat spawn-nya iya tutorial pertama kalian bisa membeli mobil bandito ini tanpa mengekspor ya ya pertama kalian ke hari berapa hari apa nih ya hari Sabtu bisa nih cuy. bentar kita cari dulu nih mobil bandito nih eh uh, enggak ada nih Bandito, oh, setiap Selasa guys. Jadi setiap Selasa itu ada mobil Bandito. Pokoknya setiap hari Selasa dan hari. Di kita San Andreas bisa dilihat di pojok kanan atas ini. Nih eh, pojok, pojok kiri bawah maksudnya. Nih nih saat satu ini tuh yang ini cuy, yang ini cuy. Nah saat yang satu itu Saturday, Saturday maksudnya tuh. Berarti sekarang hari Sabtu nih kalau Wed itu Wednesday Rabu aduh pokoknya kalau kalian udah ya pastinya kalian tahulah bahasa Inggris ya <laughs> Oke okay, boy pokoknya untuk melihat hari itu di bocok kanan atas yang start itu ya status di status itu oke okay, dan untuk expert ya. Oke okay, kita bakal langsung aja ya ke tempat spawnnya ya Ya lokasi berikutnya itu berada di Pantai San Viro. Di berada di mana nih? Ocean Flats. Jadi letaknya itu berada di situ, guys. Nah di sini nih. Jadi letaknya itu di sini ya. Meningkat San Viro. Nah di sini nih yang warna abu-abu. Yang warna abu-abu nih. Kan bisa dapatkan di pojok sini nih. Oke bu. Dan kan bisa mendapatkannya kan dia cuy, kendaraan adanya cuy. Oke, kita bakal langsung aja ke Apa itu? Ke kendaraan berikutnya. Yang ketiga tuh apa tuh? Pistol sudah, pedito sudah. Gokart, gokart, gokart. Ya, lokasi gokart yang pertama itu berada di sini cuy. Ya, di PS2 dan PC itu juga ada cuy. Dan race gak ada cuy. Soalnya gua udah dari dulu nih lihat pajuk camping ini letaknya tuh di depan servo yang ini kalau kalian belum beli ya kalau dibeli lah pokoknya di tempat yang bulat-bulat sini kalau kalian belum beli ya pokoknya servos yang dekat sini ya terus kalian naik ke depan rumahnya ini ya ketangga sini nih setelah akan ketangga sini akan menemukan satu goker di sini nih nah ini dia. biasanya agak warnanya agak beda ya yang tadi kan punya gua nih yang merah putih terus di sininya ada putih ada kayak bendera gitulah terus di sini desnya cuma biru doang tuh jadi ternyata tipe gokart itu juga punya tipe banyak cuy ya gua baru tahu nih soalnya soalnya gua gak pernah naik gokart nih selama berapa tahun nih? 4 tahun nih gua baru tahu dari baru tahu satu tahun yang lalu sih kalau gokart itu ada di GTA senandria sementara 35 tuh gak ada <laughs> Oke okay dah padahal dia itu adalah game yang paling realistis namun ya, kesusahan paling ya sih Rockstar nih. susah coy oke okay boy. dan lokasi ketuanya itu berada di rumah Medog coy rumah Medog yang di sini nih nah eh bentar bentar bentar bentar Selanjutnya itu berada di mana ya tadi ya? lupa pau. Pokoknya yang di metuk itu di sini ya, rumahnya ini ya, Mulholland. Dan yang tadi tuh, pokoknya di segos yang bulat tadi tuh. Dan terus ada lagi cuy di Los Santos. Cuma banyak sekali. Kalau kalian pengen nonton lengkapnya, silahkan kalian nonton videonya Paijo dah Yang bahas NRG sama Gokert tuh ya. itu banyak kali tuh. Apalagi gua gak punya editan nih. Kalau... Kalaupun gua punya editan ya gua males ngeditnya cuy Susah boy ngeditnya Apalagi gua bukan editor terbaik coy. Oke waduh lompat Dan kita bakal langsung aja ya Ke tempat Vespa Black eh, Black Black Vario Oke kita bakal langsung aja Eh bentar dulu cuy Untuk mendapatkan Go yang kedua nih Kan enggak usah cari nih Kan karena misi Kartar nih jadi kalian harus menjalankan misi kategori sini setelah selesai baru kalian baru lokasi spawn go ini di tempat-tempat yang gua sebutkan tadi. Jika kalian kesusah nih dalam misi bus sini, sekalian tinggal jalankan misi driving school setelah misi deconstruction, terus kalian tunggu sampai misi verdienen itu kayaknya nih. Terus kalian akan dapat di telepon Jetro untuk restore namanya. Jadi resturnamen tuh di Danger yang ini. Go, go karting nih. Oke, kita bakal langsung setelah balapan dimulai kalian bawa nih nih go nih ke dalam self kalian. karena self si house kalian yang terdekat ya pokoknya. Oke deh. Mati gua, cuy. Dan pokoknya gitulah guys ya. Aduh, malah matinya di depan rumahnya karti cuy. Oke, udah amat dah. Dan kita bakal langsung aja ya. Pokoknya kan nggak boleh pakai chip. Apa itu namanya? Chip oh, ke, mobil kebal tuh. Nanti bisa bisa bisa meledak tuh. Bocarnya ya. Oke, kita bakal langsung aja ya ke lokasi Fast Black Pagio-nya. Ya, kendaraan Black kendaraan Pagio memang sangat langka keberadaannya, tapi gua akan kasih tahu tempat munculnya tuh ya tempat muncul yang pertama tuh Pagio biasanya di tempat-tempat yang berhubungan dengan pabrik ya biasanya tuh berada di pabrik Los Santos yang sebelah sini tuh nah pokoknya tempat industri Willoyville sini ya nah pokoknya sekitar sini nih Pagio mungkin akan muncul dan di, di East Beach juga ada ya pokoknya di pantai Los Santos juga ada nih di Santa Maria juga ada ya. Kalau Tilan San ini kayaknya di tempat bandara nih kayaknya. Last tuh gampang ya dapatnya ya. Dengan cara kalian ke uh, ke tempat bergerak Lokasinya mungkin di sini atau di sini cuy. Lupa aku cuy. Pokoknya yang ada kurir-kurir gitulah. Jadi kurir. Ya. Pokoknya gitu ya. Tapi kan harus jika kan sudah menemukan Vagio oh, maka kalian harus apa itu namanya bawa fagionya terus kalian cari fagionya ya kita kalian, ini ya misalnya fagionya nih eh kok tadi itu Boy benar-benar Setelah kalian mendapatkan fagio misalnya anggap aja ini fagio warna abu-abu nih anggap aja terus kalian cheat semua mobil ini semua kendaraan berwarna hitam jadi kalian jalan-jalan aja cari fagio ya pakai motor pagi yang masih warna abu-abu yang masih berwarna yang masih belum berwarna hitam ya pokoknya nah ya yeah. motor abu-abu yang di belakang gua nih yang yang gua ikut ini anggap aja itu warna hitam cuy jadi setelah itu kalian ambil vespanya tuh ya karena gua nggak mau vespa gua hilang jadi ya ya gua emat gua hematin aja nih nggak mau vespa gua hilang nih jadi ya kalian pokoknya gitulah ya caranya. Pakai anggap anggapan-angapan. Dan gua akan dan video ini masih belum selesai, cuy. Karena gua akan ngasih tahu lokasi mobil flash. Kenapa? Karena YouTuber itu belum tahu, guys. Lokasi spawn flash. Kan kan jadinya gini, cuy. Kan gua jelasin nih. Jadi kata YouTuber-YouTuber termasuk Paijo Gaming tuh itu cuma berada di, di Las Venturas cuma hoki hokian katanya. Oke-okian. -hoki kadang ada, kadang enggak maksudnya gitu loh hoki-okian. Tapi ada spawn yang setiap hari itu ada, cuy. Ada spawn setiap hari itu ada. Dan di manakah itu? Gua akan tunjukkan. Kan tapi kalian harus like video ini sampai sampai sebanyak-banyaknya lah dan subscribe buat belum like-nya nih satu kali aja deh satu klik baru ya kalau kalian punya akun banyak ya kalian like lah dan like videoku yang yang thumbnail snapper tuh soalnya ada ada apa itu ada ada tikus tuh aduh ada tikus tikus yang bahas mod gak jelas oke okay dah kita bakal langsung aja deh mana nih ke Donton Los Santos. Untuk apa? Ya, nanti aja deh. Nanti akan gua jelasin. Ya, lokasi mobil flash itu berada di Donton Los Santos, coy. Lokasinya tuh di sini, cuy. Nah, di sini tuh ya. Ya, jadi di sini lokasi mobil flash Donton Los Santos. Wah, tadi nemu motor, coy, akhirnya. Nah, itu dia. Pokoknya di sini, coy. Embak eh, turun, Mbak, turun, Mbak. Waduh, geng kita lagi diserang. Eh, turun, Mbak. Waduh tuh mbak nyala itu kita kita pukul. Nah jadi ini adalah lokasinya ya. Jadi pokoknya dari arah utara tuh yang N tanda N. Teruskan kesini. Teruskan pokoknya di sekitar pokoknya jika kalian uh, misi Big and Candle setelah kalian sampai sana teruskan disuruh ngikutin writer. Nah di sini ada mobil flash ya flash di sini guys tempatnya pokok tempatnya tulis di sini cuy nah ini wilayahnya direbut cuy oke nanti aja deh dan ya guys mungkin segini dulu video kita kali eh uh, dua hari kemudian dua hari lagi gua akan kasih tahu cara membatalkan apa itu kewal ya Kenapa dua hari kemudian soalnya besok gua bakal bahas bak dan apalagi di dua tiga hari ke depan, gue juga upload Pass 2016 ya sepak bola tuh. sampai nah, jumpa, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terus sebentar.